Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi di channel saya. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sahabat semua. Teman-teman semuanya, sahabat tani di mana pun berada. Selamat datang di channel saya lagi. Sebelumnya mohon bantuannya yang like, share Agar channel kita berkembang dan bisa bermanfaat bagi sesama. Semoga bisa membantu teman-teman sampai sama kita belajar ya teman-teman Oke kali ini saya Di kebun jagung -jag Yang sudah saya review ya Di NK Sumo tetap ini di NK Sumo. Nah untuk Mengendalikan gulma agar jagungnya tumbuh subur dan gulmanya hancur Saya menggunakan herbisida Kalaris ya teman-teman Ini sangat selektif ya teman-teman Soalnya seperti ini Sangat bersih dan insya Allah pupuk yang kita pupuk pupukkan akan terfokus ke jagungnya dan hasilnya akan seperti itu besar-besar dan mantap-mantap ya teman-teman bersih teman-teman nah seperti itu, padahal ini saya tidak manet atau tidak menurut dosisnya ya teman-teman, saya tidak menurut dosisnya ini saya cuma pakai datu tuh ya teman kalau datu kalau dosisnya itu, kalau nggak salah 75 mili ya teman-teman, dan ini kayaknya tidak ada 70 mili itu nah, dan akhirnya. Ya pesirnya jadi ini kalau mau kita tanam masih bisa ada keuntungannya teman, -teman. Nah, itu dipakailah air biliar kalares ya allah insya allah kita akan sangat selektif ya teman-teman dan -teman. bagus cekunya akan mantap-mantap seperti ini teman-teman nah besar-besar teman-teman besar seperti ini teman-teman dan juga harganya untuk naruh sendiri, sangat terjaga, ya teman-teman Kalau di sini itu 80 ada yang 83 ya, teman-teman. Mantap, sampai teman -teman. nah, seperti itu. Nah, cukur hancur, jagung, bumbu subur, ya, teman seperti itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman seperti ini teman, -teman. Sekali lagi teman-teman Bantu like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman nah, Sudah like, comment, share Saya ucapkan terima kasih Banget ya teman-teman Akhirnya dari saya kurang Vingan, mohon maaf Akhirnya